Osaka atau New York, tapi di sini bukan New York, kayaknya guys. Ya, dia tinggal di Malaysia, dan inilah Bukit Bintang yang banyak sekali turis-turis datang ke sana pelancong-pelancong yang datang ke sana ya guys ya. Dan ini juga membuat Mas Iki betah di Malaysia. Jom kita tengok videonya, saya juga penasaran nih guys ya. Sesuai daripada requestan teman-teman sekalian. Tapi seperti biasa jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya di Mas Iki guys. Link-nya ada di deskripsi. Jom kita tengok videonya. Let's go. Waduh, Raminya minta ampun. Masyaallah. Ampun, ampun, minta. Eh, aku salah jalan nih eh. Aku kesana ya. mau ke sana ya. bukan ke situ ya. Oh, la, la, la, la. <laughs> Salah jalan. Aku ke sana, ya. bukan ke sini ya. Oke, okay, guys, kita akan nyabrang, guys. Parang orang-orang oh. nyabrang, guys. Lihat berdesak desak berlomba-lombaan. Ayo, Mas, sabrang Mas. Sebelum mereka menonton Mas. Cepetan, Mas, kabeh, Mas. Ayo, Mbak, Mbak. Eh. Waduh, ada cewek seksi di depanku nyalip, eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Warahmatullahi Jumpa Allah. lagi bersama saya, Mas. Iki, ah, soalnya okay. orang Indonesia yang berada di Malaysia. Oke. Okay. Oke, okay guys. Di video kali ini aku berada di Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Suasananya, suasananya di malam hari begitu ramai. Oh ini malam Nya, hari, minta kah? Ampun, gak. Kok, kok masih agak terang ya, guys? Ya mungkin ini sebelum maghrib atau habis maghrib ya. Etamam juga, lah. Ya. Guys, aduh. Waduh, aduh Berjaya lah kalau bulan Malaysia Karena kita bersaudara Aduh-aduh Oke okay, guys Gak usah banyak bahasa basi. Oke okay. Mari kita terus Apa? Jalan-jalan di Bukit Bintang ini ya guys ya Tapi sebelum Jalan-jalan dulu Bantu subscribe channel ini yeah, Supaya lebih berkembang Dan Share sebanyak-banyak mungkin guys Biar mereka tahu Keseruan dan keramaian Di Bukit Bintang Malaysia Oke okay, guys Oke okay. Waduh aku akan mulai Dari sini ya guys ya kalau buat kalian sudah pada tahu di sini di mana Ini biasanya kalau di sini ini apa namanya? tempatnya apa namanya guys? tempatnya orang bernyanyi-nyanyi gitu loh. Wah, oh, basker-basker gitu. Aku, tapi... Waduh, guys, ini di malam harinya, guys. Oke. Okay. Kalau di malam harinya begitu ramainya, guys, ya. Waduh, waduh, waduh. Okay, nah, aku sampai sampai terheran-heran ini, guys capai kehebatan coy suasana di ya, malam harinya. Oh, kita tunggu dulu ya guys, kita mau nyebrang guys. Oke. Okay. Okay, guys, kita menyebrang waktunya guys, nyebrang nyebrang ini. Waduh, rame nyamintam. Ya. Ampun, ya. Mampun, ampun rame minta Ay, aku salah jalan nih. Kok oh, ya. bisa, ya. bisa gitu? Ya, Kesan alah fokus, Sana, fokus, jangan. fokus. Saking banyak yang orang sini. masih kayak gitu, guys. Ini ya, ini sepatunya. Wih, okay. ini monernya belum belum jalan. ya Wah, ada TV yang begitu besar. Oke, okay. kita boleh tengok di sini, guys. Suasana, mari kita terus berjalan-jalan. Di sini tinggi. ternyata ada avatar sekarang, guys. Oh iya. Waduh, ada hajatan oh, 15 membership. Desember ya. Nah, lihat guys, kalau malam ini begitu ramainya minta ampun. Sampai berdesak-desakan orang berjalan. Bus. Oh, sini ini seperti sih, di gila. mana ya? Di New York ataupun di Jepang gitu. Osaka gitu, guys. Lihat, TV-nya woy gede-gede. Oke. Okay. Ayo kita kayanya, ke Kecamatan Papilonnya. Oke. Satu dari situ. merak-merak, merak-merak tradisional gitu yuk. ya, guys ya. Branded-branded gitu. Waduh-waduh lihat orang-orang. bu begitu ramai ya. Pas, ramai banget. Oh, lihat jelas begitu ramainya orang-orang di sini, oh. Okay. Asli. Asli ramai. Aku pun guys. bingung mencari jalan nih kemana Di, di, di seberang seberang sana juga aja. Banyak ramai ya sini juga ramai ya. Jadi di sini itu suasananya kayak kalau di luar negeri banget gitu, guys ya. Eh ya. Kayak saya pernah sini ke Hong ada Kong Star gitu, ke, gitu ya. Sana juga ada Star itu hampir sama kayak gini. Banyak banget orang berjalan di sana, guys ya. Berarti Bukit Bintang ini New Yorknya Malaysia Ketika. Gitu Ketika. Banyak Ketika. juga Ketika. Yang Ketika. bilang kalau New York di aksi uh, ya kalau Asia, di sini, juga mas, jaga -jaga di Malaysia kalau ini, kuat ya. imannya bisa tergoyang-goyang ini. Orang bule-bule ya, orang turis-turis gitu, orang mat saleh yang ngomong oh, dua, gitu kan. Mantap ini. Oh rame Padahal sekarang bukan malam minggu, tapi malam selasa lah kalau gak salah ya. Tapi wow. ruamennya minto ampuh. Iya kan hari libur ya. Sekarang sudah akhir tahun itu libur. Libur sekolah, ya kan? Libur cuti-cuti, lah. Jadi, pantas rame, kayak itu. Ramenya, guys, ya. Di sini aja sekarang sudah banyak banget yang rame, ya, kayak tempat perbelanjaan Sampai itu udah itu rame banget. di situ, tapi ini rame banget. Waduh, di itu situ kita cari momen guys Oh, ini es krimnya yang viral di Bukit Bintang itu, yang dari mana itu guys? Turki. Dari mana ini? Turki dari Mesir ya? Turki. Dari sana Yang biasanya Mesir, susah ngambilnya ya, itu Ternyata Waduh, ah, waduh, waduh Bahaya Oh, gak ada yang beli, gak ada Gak ada yang beli sudah Cuma ambil ke video atau gambar Wih, itu 3D-nya 3D itu Wih, kelihatan dari sini guys Oke, okay, banyak banget layar-layar besarnya full. di sini ya Periklanan waduh, biasanya waduh. mereka. Mantap ya. Eh. Oke. Okay. Itu namanya kalau di sini tuh TV-TV TV besar gitu, video screen kalau nggak salah di guys. Banyak juga dipikir-pikir jalan di waduh, uh, Solo, aduh, ya. ini, guys. Ternyata, guys. Yang okay, begitu. Pavilion, apa? Para para pelancong-pelancong kayak yeah. seperti di Osaka itu. Ini TV-nya besar, okay. nya banyak seru ya lihat guys. Lihat guys. itu ambil momen di sini guys. Waduh, waduh itu papillionnya eh. Oh, ya, eh. Oh, itu bus gratis ya. Oh iya, bis gratis itu biasanya dari KL ke sini bisnis, juga bisnis bisa ya. Guys, ya. atau ternyata gimana ya? ya saya kurang tahu juga sih. Untuk transportasi gratisnya itu. Waduh, lihat lihat orang ambil momen ngambil apa dia. Oh, ngambil foto aja ya, guys ya. Waduh indah kali malam di sini guys. Asli. Hill. Ini ini di sini oh, tuh banyak banget bule-bule eh, ataupun orang-orang uh, pelancongan itu pasti ngambil video di sini guys karena uh, background paviliunnya itu loh guys ya. Bukit bintang lo oh, guys aku berada di Bukit Bintang eh. Waduh ramai minta Masya ampun ramai minta ampun guys. pas gratis melalui ini kalau-kalau belanja di sini ya gaji satu tahun Tidak habis apa, bintang, eh. <guluh> <guluh> oke kita akan nyebrang guys orang-orang nyebrang oke ingat ya, berdesak-desakan berlomba lombaan Ay ayo mas sabrang mas sebelum mereka menonton mas cepetan oke, mas kabin mas gini, ayo mbak mbak kalau nyebrang asli ayo pak aduh karena uh, banyak banget ayo, tadi ada Masa bis de, juga naik itu guys ya macetipole Waduh, waduh, ini memang momen tercantik sekarang ya guys ya. Ramai, bukan malam minggu, padahal raminya minta ampun ya. Iya benar ya, juga karena ini libur jalan. ya, hari cuti, jadi ramai sini Ini bahaya ini guys. Wah iya itu udah Oyo. hijau ya. Oyo. Oyo. Oyo, oh, oh, oh, terlalu ramai ini guys Loh, depan, depan, depan, depan. ya, terlalu ramai orang-orang. Oh, orang ngambil momen ya, Loh, sudah berada di bawahnya ini ya. Nah, ini loh bunga-bunga oh, ini loh, guys. Disini. Cantik betul waduh. lah. Duh, ya sama dong, aku kampung. Uh, nah, ini loh yang payung-payung ini guys. Kita coba mengelilingi. Oh, nah, itu tuh ini, bagus waduh. banget ini dulu di, aku. 3G, uh, nonton waduh. di Skyrun itu wah cantik betul asli. Wah, duh mantep eh buat kalian kalau mau jalan-jalan guys, rugi kalau gak mampir ke Bukit Bintang. Ini lihat. Waduh, di sini sudah ramai. Iya, kalau jalan-jalan oke, kalau belanja kayaknya mahal banget sana ya. Wui. Uh. orang ngamen momen nih. ngamen momen. Ini, kalau, dan moment, dan ini, moment, ya. ini oh. kalau belanja di sini di dompet ria-ria, guys. nggak <tong> <Enggak> ada duit. <tong> <tong> enggak video. ya, Tapi saya tahu juga sih kita kan belum masuk. Kalau istilahnya harganya murah-murah ya enggak <tong> apa-apa. sekarang <tong> waktu <tong> kalian kayaknya hujan. di sini branded semua sih guys. waduh, nggak boleh masuk sana ada laku, bahaya. Eh. tuh channel. waduh, mantep ya. Eh. oke, okay. banyak orang foto-foto di sini ya guys ya. banyak ada. Di sini. background Ini, itu. boleh kesana ya mungkin ya, kak boleh kesana ke airnya? Eh. Ya kak boleh lah. oh iya dibatasi, eh. taruh kaca ya. Eh. Masak mau masuk ke, ke guys situ sih, Bro? ada ini banyak nyantik, uh, apa dekongkar. namanya ya? Uh, pelancok yang ke sini ya. Wah, semuanya sini ambil gambar. Itu, waduh, waduh, waduh. Keren, asli keren banget. Sekarang Bisa berada di sana itu ya. guys gitu ya, malam-malam hari. Oh, tangan aku sekarang ini. Coba kita ke sana dulu guys sebentar guys. Oh, ini pintu masuknya Aduh. di sini. Wah, mini pool, Bukit Bintang entrance. Waduh. Di sini itu tempat Mallnya dalam ya, Guys gak uang, ya. Kalau nggak ada uang, kalau kalau ke jangan masuk. Bukan oh, benar kan? di sini sudah sudah sepi. Iya, rame oh, di itu tadi. Di ah, betul. Kita ke sana saja kan Untuk masuk ke mall. Mereka banyak jalan-jalan aja kan malam. Waduh. Dingin ya di sini. <laughs> dingin. Mantap asli. Wah, lihat Guys, Guys rame minta ampun, Guys. Betah kalau di sini nggak mau pulang, ya. TV-nya gede, 3D besar, oh, mantep keren. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Bukit bintang, Bang Endi. Bukit bintang, Bukit bintang, Bang Endi. Atuh, oh coba antar dirat nih. Eh. Uh, begitu ramainya guys ya di sini. Ada cewek-cewek lagi -cewek, menggoda iman. Oke okay guys, mungkin videonya sampai di sini saja ya guys ya, karena aku juga mau buat part-part-part selanjutnya. Aku sampai terheran-heran, oke, okay, inilah suasana bukit bintang di sore hari pukul jam berapa sekarang ya? Jam 7 lebih sedikit guys. Oh jam. Buat kalian kalau mau pergi ke sini, jangan lupa mampir di bukit bintang Wira, minta minyak lihat guys. guys Waduh waduh, aku gak dikaji. Gak jadi gak jadi ini berhenti sampai di sini videonya di, di video ini lagi nih guys waduh waduh jadi ramai seru aku suka ya banyak rame rame kayak gini banget asli seru. mantap oh guys sampai di sini saja mungkin videonya ya guys ya mungkin video ini membantu ke apa buat kalian ingin jalan-jalan ke Bukit Bintang di sana kalau aku ikut MRT guys kalau kalian boleh ikut grab oh, ikut apa aja boleh gitu. jadi turun di sini di sini ruame bener nih Aha, harusnya Mantep, di ini gaji. Mas Iki okay, juga pengalaman Warhamdulillah. naik Warhamdulillah. MRT nya gitu guys Jumpa di next video selanjutnya bye bye oke okay, guys sudah selesai videonya dari Mas Iki guys dan itulah tadi Mas Iki aja terkejut dan istilahnya bisa dikatakan, ya, Mas Iki itu kan dari Indonesia, gitu guys. Yang reaksi pertamanya ketika ada di Bukit Bintang itu sangat-sangat wow sekali, guys. Ya, dan saya pun melihat, ya kan, melihat istilahnya dari kamera, dari segi videonya aja, kayak... Wow, itu seru banget sih pasti. Karena banyak orang jalan-jalan-jalan. Apalagi di malam hari banyak jalan-jalan. Istilahnya dipenuhi dengan orang itu sangat-sangat seronok. Tapi kalau kebanyakan orang, saya biasanya pusing guys ya. Jadi nggak fokus, jadi kayak... Nggak, nggak ngerti kenapa gitu. Ketika saya juga... Tawaf di Masjidil Haram waktu itu juga, kalau rame banget itu sampai nggak fokus, kadang sampai pusing. Saya juga kurang tahu kenapa gitu, guys. Ya, nah mungkin itu saja video kali ini, guys. Keren banget, Mas Iki. Terima kasih sudah share video kayak gini, Mas Iki. Ya, saya pamit untuk diri, guys. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, Mas Iki, dan juga channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.